Yes, ini kebetulan beliau lagi di tempat. Boleh perkenalkan dirinya, Kak? Oh ya. Yeah. Hi, saya Dewi eh uh, dari dapur <Sian> atau kalau oleh dapur Raisa Jadi saya memiliki produk yang dulu saya jual online dan responnya lumayan positif. Saya uh, lebih fokus dengan kalam durian dan begitu Jadi kenapa? Kalam durian itu memiliki tempat untuk oleh-oleh khas pekan baru. biasanya indah saja, jadi Toko Elsa darah, oh, jadi keren ya. Jadi toko oleh-oleh darah kan baru. Jadi toko oleh-oleh darah kan baru ini kami uh, sudah buka lima bulan, Kerjaan lima bulan kurang lebih. Uh, khusus untuk toko oleh-olehnya memang baru jalan tapi untuk produknya kita sudah merintis sejak tahun 2016. talam durian dan rubelku ini e, berawal dari e, teman-teman sekitar aja sih, misalnya ada yang mau wirid atau ya, kakak e, atau acara keluarga itu. kayak di marketplace uh, Facebook, di IG uh, dan kita juga pakai reseller reseller juga Datang ke toko Dara sendiri yang beralamat di Jalan Hang nomor 312 Cempaka Baru itu kira-kira 500 meter dari Simpang PPG Tapi kita berada di pinggir Jalan Hang ya. Atau sebelum Indrapuri. Nah, toko kita berada di situ. Uh, bisa juga uh, via GoFood, ketik saja roti gulung kukus darah dan temukan beberapa item produk yang memang diinginkan Thank you.